Betul, sore. Rere sesuai request ya, Bun. Cantik. <laughs> Biasa, lah, Emang, mari, mari, mari mulai. Iya, itu langsung mau. Leku ya, apa ceritanya hei Ini kan ya Bunda. Eh Budia, hari ini lo. Hari ini langsung hari ini. Lah bumi lepas, kas-kas-kas ngerkas tok ya ngono. Iyo, ngenteni taun ngarep kok gak gak ketemu-ketemu ya yo sih. Gak era, satu. Langsung saja buat-buat. Aduh, pasti ekspektasi tok ya. Tuh.